Halo guys, ketemu lagi di channel tau gak? Mobaco Analog Halo guys semuanya <laughs> Langsung aja nih Nah, kali ini nih kita bakal ngebahas 5 hero teraneh di Mobile Legend. Mulai dari gak digunakan senjatanya Displaynya berbeda dengan kenyataan di match Sampai Skillnya yang aneh, siapa sajakah mereka? Sebelumnya, di subscribe dulu ya guys. Yang pertama, cow nih hero punya senjata nuncaku. Apakah kalian lihat? Yap, di belakang tubuhnya. Ya, nuncaku break. Lalu, apa fungsi dari nuncaku atau double stick yang ia kenakan? Tapi, di in Malah skillnya cuma pukulan dan tendangan. Sedangkan noncaku cuma jadi pajangan. Atau jangan-jangan Chow takut pakai noncaku ya kan. Pas bertarung malah kena sendiri. Kayak gini nih. Kesimpulannya, nunca pada cowok ini gak berguna sama sekali. Dua, Odette Odette merupakan hero Maggi nih, istri dari Lencelot. Atau jangan-jangan mereka belum menikah, atau jangan-jangan malah udah cerai. <laughs> Coba lihat nih, ia mengenakan sebuah tongkat dan pedang di kedua tangannya. Namun, yang ia gunakan untuk bertarung hanyalah tongkatnya aja ya, Gan. Lalu apa guna dari pedang tersebut? Apakah pedang tersebut hanya digunakan untuk mencocolan lancelot? <laughs> yang ketiga, alfa. Ya. Hero ini merupakan hero fighter ya, Gan. Coba lihat hero ini bisa terbang dengan bantuan senjatanya yang bisa berubah-ubah. Bisa terbang tapi di Inmatch match gak bisa terbang coba aja ada ya skill alpa bisa terbang seperti display nya kan lebih keren bro 4. nana hero ini punya skill yang bisa merubah bentuk lawannya pertanyaannya adalah jadi apa sebenarnya perubahan lawan tersebut? pengwin kah? kok pengwin bentuknya kayak gini? Kucing juga bukan, tikus bukan lagi, atau malah Pokemon. Lalu, menurutmu apa ya guys? 5. Elise Ya, Elise merupakan hero magi. Ayo, tebak apa yang aneh? Yang anehnya adalah, Elise punya sayap tapi gak terbang. Ngomong-ngomong, Argus juga ya guys saat ultinya. Lalu, kegunaan sayapnya itu buat apa ya? Nah, itulah 5 hero teraneh di game Mobile Legends Menurutmu, apalagi sih yang aneh dari Mobile Legends? Sekali lagi, jangan lupa klik berlangganan di channel ini <laughs> Watch your back.